Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua dimanapun anda berada Dari dunia nyata maupun dunia goib Nah di video kali ini teman-teman ane mau ngebagin tutorial yaitu Cara mengubah suara notifikasi WhatsApp yang gokil, teman-teman. Tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, bagi kamu yang udah bergabung di channel tutorial, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial. Dan ini dia cara mengubah suara notifikasi WhatsApp yang gokil, teman-teman. Baik sahabat, untuk cara mengubah suara notifikasi WhatsApp. Yang keren langkah pertama kita buka dulu aplikasi Google Chrome teman-teman ya Kemudian jika sudah terbuka aplikasi Google Chrome ya kita ketikkan di pencarian ya teman-teman Kita ketikkan di pencarian yaitu sound of text teman-teman Jika sudah kita langsung cari saja ya teman-teman Kemudian kita pilih website yang paling atas aja ya ini ya teman-teman ya sound of text teman-teman yang paling atas. Baik teman-teman kemudian di sini kalian tinggal ketikan uh, suara notifikasi yang gokil ya teman-teman ya. Sebagai contoh di sini saya akan mengetik ya teman-teman untuk suara notifikasi uh, whatsapp teman-teman ya baik sahabat kamu tinggal ketikkan yang gokil gokil aja ya teman-teman <laughs> supaya tambah menarik teman menarik whatsappnya teman-teman ya di sini fungsinya untuk uh, teks ini untuk uh, merubah menjadi suara mp3 teman-teman ya kita ketikkan yang gokil gokil aja teman-teman nanti secara otomatis akan dikonversikan teman-teman kemudian langkah selanjutnya kita uh, pilih menu bahasa untuk teksnya teman-teman ya kita pilih bahasa indonesia teman-teman kita cari bahasa Indonesia ini mana ya Aduh Oke kita pilih bahasa Indonesia teman-teman ya kemudian jika sudah kita klik submit ya teman-teman kita klik submit kita tunggu kemudian di sini langsung saja kita download mp3-nya teman-teman ini sudah jadi ya teman-teman ya kita download mp3-nya teman-teman Oke kita download Baik sahabat suara notifikasinya sudah kita download ya teman-teman ya Langkah selanjutnya kita masuk ke pengaturan ponsel untuk menerapkan uh, suara nada notifikasi tersebut teman-teman ya Kita masuk ke pengaturan ponsel Kita masuk dulu ke pengaturan ponsel ya teman-teman ya Kemudian kita cari menu suara dan getaran teman-teman ya Suara dan getaran kita pilih teman-teman Kemudian kita scroll ke bawah ya teman-teman. Kemudian kita pilih di sini suara notifikasi default teman-teman. Kita klik, kemudian kita scroll yang paling bawah ya teman-teman ya. Kemudian kita klik tambahkan notifikasi teman-teman. Kita tunggu dan jika sudah nampil menu seperti ini teman-teman, kamu tinggal cari saja uh, file mp3 yang sudah kita buat atau yang sudah kita download tadi teman-teman ya. Ini dia hasil mp3 yang sudah saya download tadi ya teman-teman ya, yang sudah saya buat teman-teman. Kemudian kita klik saja teman-teman ya. Maka secara otomatis uh, mp3 tersebut akan masuk ke suara notifikasi default teman-teman ya kita pilih aplikasi eh kita pilih suara nada notifikasinya teman-teman ya untuk default teman-teman ya. Kemudian kita klik oke OK, ya teman-teman ya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman kita masuk ke aplikasi WhatsApp-nya teman-teman untuk mengubah suara nada notifikasi default WhatsApp-nya teman-teman. Kita masuk ke aplikasi WhatsApp ya teman-teman ya. Nah, teman-teman jika sudah masuk ke aplikasi WhatsApp, langkah selanjutnya kita Klik tanda titik yang ada di sebelah kanan atas, teman-teman. Kemudian kita masuk ke menu setelan, ya, teman-teman. Ya, kemudian kita masuk ke menu notifikasi, teman-teman. Kemudian kita pilih di sini nada notifikasi, teman-teman. Ya, kemudian kita, eh, langkah selanjutnya kita cari MP3 yang sudah kita terapkan tadi, teman-teman. Ya, di sini ada MP3, beb, ada pesan WhatsApp dari sang mantan. Kita pilih aja, teman-teman. Ada pesan WhatsApp dari sang mantan. Nah, itu dia suaranya teman-teman ya. Kemudian kita klik oke OK aja teman-teman. Nah, maka secara otomatis jika WhatsApp kamu ada pesan, maka secara otomatis suara tersebut akan muncul teman-teman ya, akan memutar otomatis teman-teman. Nah, teman-teman itu dia cara mengubah suara notifikasi uh, default di WhatsApp teman-teman ya. Caranya cukup mudah sekali teman-teman ya. Teman -teman, ya. Jika masih kebingungan teman-teman ya, kamu bisa memutar ulang video ini teman-teman ya. Nah teman-teman, eh, bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe. Dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial. Nah teman-teman, bagi kamu yang masih kebingungan, kamu bisa bertanya di kolom komentar teman-teman ya. Dan sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.